oke, okay, kembali lagi bersama eddy05 kali ini saya ingin membahas apa itu perkamsari tetap di channel ini jangan di skip karena bisa jadi kalian akan tertinggal informasi yang lain oke, okay, setelah yang satu ini oke, okay, kembali lagi, yes Um, begini bro, hmm, mungkin sahabat-sahabat referensi edi um, bertanya-tanya oh ya, yeah. sebelumnya um, referensi edi itu apa sih mas? Ya, ya, mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya-tanya tentang referensi edi jadi begini, um, referensi edi itu kita sebagai marketing eksekutif dari kampus timardika yang mereferensikan kuliah di Kampus di Martika. nah kami juga memberikan layanan 24 jam memberikan konsultasi kepada kalian bagi kalian yang ingin berkonsultasi dan kami juga memberikan tutorial-tutorial seputar kampus mungkin dari salah satunya kayak video-video yang lain di website-website yang kami sediakan di pendaftaran setimardika dan website resminya di setimardika.id atau mungkin teman-teman yang mau kontak dengan kami bisa di klik di bawah di deskripsi Di situ nanti ada link menuju kampus kami atau mungkin link yang menuju ke website kami yaitu setimardika.id dan pendaftaran setimardika.com untuk kalian yang ingin menggunakan referensi edi bisa bisa menghubungi kami nanti di website kami atau di WhatsApp, Telegram juga bisa di 085643165551. Nah, terus begini, <tuh> bagaimana cara mendapatkan cashback atau mungkin promo, promo yang lain? Gunakanlah referensi edi Oke, okay? untuk pereklamennya cukup mudah. Kalian tinggal menghubungi dan jangan lupa cantumkan referensi edi di lembar formulir contohnya ada di oke okay? dan untuk perekam sari sendiri <coughs> mari kita bahas sekarang jangan lupa di subscribe dulu sebelum uh, mendengarkan apa itu perekam sari oke okay? uh, begini bro apa itu perekam sari jadi perekam sari ini adalah seperti Perkenalan kampus satu hari Yang di oleh Kampus kita Yaitu Kampus Timar ya Kampus ini Menyediakan perkenalan kampus satu hari Yang isinya nanti Itu adalah panduan Tata cara kuliah Dan perkenalan UKM Terus PKM Dan lain sebagainya, dan organisasi-organisasi uh, dari kampus kita, nanti juga akan ditampilkan di perekam sari itu jadi nanti teman-teman sebentar, -teman... sebentar, mataku keliling oke, oke, okay, okay, sudah sudah ya oke, okay. okay. lanjut lagi <coughs> jadi begini perekam sari itu adalah perkenalan kampus satu hari di situ disitu nanti semua mahasiswa wajib untuk mengikuti karena di pandemi seperti ini biasanya kita melakukannya dengan online nah itu biasanya menggunakan Zoom Meeting semuanya akan diinformasikan di setiap referensi kalian masing-masing nah bagi yang referensi edi itu ada grupnya jangan lupa pantengin terus di grupnya website atau grupnya referensi edi Nanti kalian akan mendapatkan informasi di situ. Nah, perekam seri sendiri itu adalah perkenalan kampus satu hari yang berisi informasi kampus, tata cara kampus, bagian administrasi kampus. Nanti juga akan memperkenalkan masing-masing ketika kalian membutuhkan sesuatu. Kalian bisa menghubungi beberapa kontak yang ada di situ terus cara kalian kuliah itu seperti apa harus mengikuti pelajaran apa saja seperti itu nanti akan dijelaskan juga di perkamsari dan nanti juga perkamsari akan dikenalkan juga beberapa UKM terus kegiatan-kegiatan kampus seperti itu jadi teman-teman jangan lupa untuk mengikuti perkamsari biasanya kita lakukan di hari minggu satu hari saja dan itu rekam sarinya akan diumumkan secara resmi melalui instagram dan di grup referensi eddy atau di grup-grup lainnya oke okay, mungkin itu aja yang perlu saya bahas, mungkin teman-teman masih ingin bertanya atau mungkin konsultasi bisa nanti konsultasi dengan eddy bagaimana cara mendaftar menggunakan referensi eddy oke, okay. um, oh iya jangan lupa <tuh> subscribe apabila kalian ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi jangan lupa komen di bawah atau WA ke kami di 085643165551, oke okay? atau jangan lupa tulis websitenya di steamhardika.id untuk tips-tips seperti Daftar tes TPA, pengisian biodata, dan cara pendaftaran seperti apa teman-teman bisa menghubungi di kami atau melihat di YouTube, -YouTube lainnya. Oke, okay? uh, itu aja mungkin yang perlu saya berbagi pada teman-teman. Apabila masih ada kekurangan, teman-teman bisa melengkapi di kolom komen. Jangan lupa subscribe, berbagi. Apabila informasi video ini cukup membantu kalian Terima kasih